Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah Salat Tarawih selama 30 malam penuh. Salat Tarawih merupakan salah satu amalan sunnah yang hanya bisa dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Ada banyak keutamaan Salat Tarawih bagi yang menjalankannya. Salah satu hikmah Salat Tarawih selama 30 malam saat Ramadan adalah pengampunan dosa dan diangkat derajatnya oleh Allah. Dalam beberapa penjelasan para ulama, ada tiga bagian dalam 30 hari pelaksanaan ibadah puasa, yakni 10 hari pertama tercatat sebagai hari penuh rahmat, 10 hari kedua Ramadan merupakan saat diberikan ampunan dosa oleh Allah. Sementara 10 hari ketiga, terutama di malam-malam ganjil datangnya Lailatul Qadar, merupakan saat pembebasan manusia dari api neraka. Dalam Kitab Durotun Nasihin, Nabi Muhammad bersabda yang diriwayatkan Ali bin Abi Tholib mengatakan, Banyak sekali hikmah Salat Tarawih yang dilaksanakan tanggal 1 hingga 30 Ramadhan tersebut. Berikut penjelasannya hikmah Salat Tarawih selama 30 malam. Hikmah Tarawih 10 Malam Pertama Ramadhan Tarawih malam pertama, orang mukmin keluar dari dosanya pada malam pertama, seperti saat dia dilahirkan oleh ibunya. Tarawih malam kedua, ia diampuni dan juga kedua orang tuanya, diampuni dosa-dosanya jika keduanya mukmin. Tarawih malam ketiga, seorang malaikat berseru di bawah arsi, mulailah beramal, karena Allah telah mengampuni dosamu yang telah lewat. Tarawih malam keempat, dia memperoleh pahala seperti pahala membaca Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Tarawih malam kelima: Allah Ta'ala memberikan pahala seperti pahala orang yang salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tarawih malam keenam: Allah Ta'ala memberikan pahala orang yang bertawaf di Baitul Makmur dan dimohonkan ampun oleh setiap batu dan cadas. Tarawih malam ketujuh. Seolah-olah ia mencapai derajat Nabi Musa dan kemenangan beliau atas Firun dan Haman Tarawih malam kedelapan Allah Ta'ala memberinya apa yang pernah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim Tarawih malam kesembilan Seolah-olah ia beribadat kepada Allah Ta'ala sebagaimana ibadatnya Nabi Muhammad Tarawih malam kesepuluh Allah Ta'ala mengkaruniai dia kebaikan dunia dan akhirat. Hikmah Tarawih 10 hari kedua. Tarawih malam ke-11, ia keluar dari dunia seperti saat ia dilahirkan dari perut ibunya. Tarawih malam ke-12, ia datang pada hari kiamat sedang wajahnya bagaikan bulan di malam purnama. Tarawih malam ke-13, ia datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dari segala keburukan. Tarawih malam ke-14, para malaikat datang seraya memberi kesaksian untuknya, bahwa ia telah melakukan salat tarawih, maka Allah membebaskannya dari hisap pada hari kiamat. Tarawih malam ke-15, ia didoakan oleh para malaikat dan para penanggung, pemikul, arsi dan kursi. Tarawih malam ke-16, Allah tetapkan baginya kebebasan untuk selamat dari neraka dan kebebasan masuk ke dalam surga. Tarawih malam ke-17, Allah berikan padanya pahala seperti pahala para nabi. Tarawih malam ke-18, Seorang malaikat berseru, Hai hamba Allah, sesungguhnya Allah ridha kepadamu dan kepada ibu bapakmu. Tarawih malam ke-19, Allah mengangkat derajat-derajatnya dalam surga Firdaus. Tarawih malam ke-20, Allah memberikannya pahala para syuhada, orang-orang yang mati syahid dan syalihin, orang-orang yang saleh. Hikmah Tarawih 10 hari ketiga, Tarawih malam ke-21, Allah membangunkan untuknya sebuah gedung dari cahaya. Tarawih malam ke-22, ia datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dari setiap kesedihan dan kesusahan. Tarawih malam ke-23, Allah membangunkan untuknya sebuah kota di dalam surga. Tarawih malam ke-24, Ia memperoleh 24 doa yang dikabulkan. Tarawih malam ke-25, Allah Ta'ala membebaskannya dari azab kubur. Tarawih malam ke-26, Allah mengangkat pahalanya selama 40 tahun. Tarawih malam ke-27, ia dapat melewati sirot pada hari kiamat, bagaikan kilat yang menyambar. Tarawih malam ke-28, Allah mengangkat baginya seribu derajat dalam surga. Tarawih malam ke-29, Allah memberinya pahala seribu haji yang diterima. Tarawih malam ke-30, Allah berfirman, Hai hambaku, makanlah buah-buahan surga, mandilah dari air salsabil dan minumlah dari telaga kausar. Akulah Tuhanmu dan engkau hambaku. Demikianlah hikmah Salat Tarawih selama 30 malam penuh semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.